มุสลิมตะมายอแรงอ่ะมุสลิมนี่ท่านปังไว้เขาเป็นศาสนาหนึ่งที่ <coughs> <coughs> <coughs> แล้วตามว่าพ่อตาไม่เผา Think, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tengok bahagia agama asing agama lain tengok miki ye tengok ha nak no, ya, lihat agama kita ni alhamdulillah agama kita benar lah na, agama kita na, agama yang betul tapi nak no, ya, lihat agama fu ya, ye tengok agama fakta juga ha dia dia tu agama aga, lain agama lain tengok agama islam molek Haa, tu saya, ia tak do, toh he tak tak tak buka atas tiyak Kalau tak tak buka atas tiyak, boleh jadi masuk seles no ia ya tak, orang seles hak tak tak ada maya bay tu Boleh, boleh kira, kita te, tengok tok lagi no ia ya tak, agama kita mulai Haa, orang kita ni Masuk sejik sok mo Duk, hadap ke tohel sok mo Duk, ingat tohel sok mo Duk, wata hel sok mo Haa, tapi, orang kita hak tak maya bay tu Boleh kiga tubuh kita sendiri lah sebab gopo boleh tak leh semayeh sebab gopo boleh tak leh ingat tohai tak leh hadak ke tohai gano tak tohai ni lebih sayeh kepada umayyah semua gano kita boleh tinggal dia ha tu nak no, aya kata kita kalau apa demo hadok mayah dah hadak hadak tohai dah hada kiga-kiga dah tu Ayak tu Alhamdulillah Kita duduk dengan tuhan lah Ingat tuhan semata Tuhan belakang ah, Itu dia Nanti boleh Cari tu Ayak tu Ayak tu Fak dia tu Fak dia Agama yang Persu Kita agama Hak benar Kita ni kena buat, Lebih Lebih molek Pada tu lagi ya, Tapi dia tengok molek tu Alhamdulillah Dah lah Tengok tu ah, Agama Islam Agama Hak benar ...mulai cerah dah tu. Tapi nak ayak kata ada lagi. Hak-hak orang kita ha, tak ada semayah. Tak ada tak terhadap tu hai. Tak ada ingat tu hai tu. Haa nak lagu mana tu. Wih kita mikir-mikir. Haa mikir kata kita ni nak, nak duduk lagu mana. Tak ada ha, tu hai tak ingat tu hai. Haa tu. Haa kita pun. Kita pun ke Kerana kita nak ayak-ayak. Oh, oh, kita dengar hati-hati ni kita jadi mikir tak. Haa ah, pok kita -ha tak ada hadak to -ha tak ada ingat to he tu lagu mana hmm. hmm kita berasa seke ha, kita berasa seke tu berasa-berasa nak berketuk-berasa-berasa -berasa. nak oyak kepada demo ha tu dia oiak kepada demo hmm, sebab gopo kita kita diri pun kita tu Baca dia, lah kita betak ada mulak, rai persen juga. Tapi kita pakak, pakak, pakak, pakak, abang pakak pakak, pakak, pakak. Oh ya, gimak ya, gimak, pakak, pakak. Jadi cumi, lah, pakak, jadi cumi. Tengok dia ya, mari tengok apabila bila, kalau kita tak mulak itu kita kita boleh Menarik kita boleh hakek dia gile mulak, kita hakek dia gile mulak. Ah, kita kuat kita, kita kuat kita, kita pakak hajar hajar lah. Ha tuskak ni assalamualaikum warahmatullahi